Jalan tapi Datang Nyon Wuh Bulan puasa, bulan yang penuh dengan keberkahan Next Alhamdulillah mendapat orderan kembali Khususnya di jalan bebas kilometer 20 Hey there Subscribe to my channel And also press this bell icon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 khususnya di jalan Bebas kilometer 20 bagi teman-teman atau rekan-rekan yang berminat dalam pros pembuatan bak dam truk so silahkan saja datang di persorizal ajo dalam Bebas kilometer 20 dalam pros pembuatan bak dam truk bak kago, bak besi dan lain-lain dan kali ini salah satu tim dari mekanik Job Ajo melakukan proses pembuatan bak dalam truk bagian tulang atau rangka. bro Maaf <tuh> kaku bro ya. Dan ini merupakan proses pembuatan lantai atau tulang bagian bawah So, bagi yang berminat silahkan saja datang di Karusuri Terkaju Dan lepas kilometer 20 Dalam proses pembuatan bak dan truk, bak kargo bak besi Masalah kualitas dan pelayanan kami akan mengutamakannya lebih dulu silahkan Klik tombol subscribe like and comment ya bagi pencinta dunia otomotif khususnya dalam proses pembuatan bak dam truk bantu di -share ya dalam proses pembuatan bak dam truk hari ini proses pengerjaan ini bagian tulang yang dilakukan oleh Umar Prakri selaku tim dari Arsorizal Ajo Next Dan ini merupakan bahan-bahan yang telah dipersiapkan dalam proses pembuatan bak dam truk hari ini, bagian tulang, bagian bak oke okay. ini bagian lantai proses peniniraan dalam pas pembersian bagian selang setiap sudut atau bagian tulang dilakukan pengelasan bagian titik dari tulang yang dilakukan sambungan oleh Umar Bakri nah, kembali lagi bertemu dengan saya iya yeah. pembuatan Pak Damdruk truk yeah. harus diri Jal Ajo iya iya <laughs> lepaskan bro jangan kaku bro aduh gimana nih oke okay. silahkan tuh diklik tombol subscribe like komennya ya ya bro oke lagi fokus kerja next ini dilakukan pengelasan ya nanti kita akan buatkan video setengah matang lah setengah matang atau seperempat jadi dalam proses pembuatan badan truk khususnya di Karoseri Zal Ajo jalan mepass kilometer 20. <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> Sama nganggur, cari kok lu. Berang-berang apa, Berang-berang belum. ah Sama berang-berang bapak kok. Iya iya. Terus pengecatan mobil kijang juga, ready? Next, setelah dilakukan proses pembuatan tulang Bagian bawah Sekarang kita akan melakukan proses bagian dinding Sebelah kanan dan kiri Wah yoi Babayo Jo. Next ini bagian pengukuran yang dilakukan oleh Umar Bakri Bro berbicara sedikit bro bro hahaha Ajo namanya owner dari klasuar Rizal Ajo jalan bebas kilometer 20 yuk bagi teman-teman atau rekan-rekan yang berada di luar sana silahkan untuk mampir atau tanya-tanya silahkan di kolom komentar jangan ragu <Sat> ini mau bakri orang yang telah profesional dalam proses pembuatan badam truk hari ini juga ya Oke okay, bagian tulang, bro kasih sedikit bro selagi kita free santai ini tidak melakukan pengelasan. Kira-kira ini bagian apa ya bro? Wah ini pembagian pemasang tonggak, pembagian pembagian Iya. Yeah. Apalagi bro? Hahaha. <laughs> yeah. Ini bagian tonggak, khususnya bagian tulang sebelah kanan. Dan ini bagian lantai, dinding, bagian dinding sebelah kanan, yang di bagian bawah itu bagian lantai. Nih, kita melakukan pengelasan hari ini juga. Ya. Kita vlog hari ini membuat video sekitar seperempat, nanti kita upload. Bagi teman-teman atau rekan-rekan yang berada di luar sana, bantu di share atau subscribe channel ini supaya dapat tumbuh dan berkembang sesuai yang kita inginkan. Oke, okay. next ya, yeah. ini bagian tulang. Kalau boleh tahu tinggi berapa ya Bro ya bagian bak dam truk ini yang kita lakukan pros pembuatan hari ini? Yang fit ya. Ini mau Iya. Makanya dinding dan tongga. Iya. Tongga atau tiang lah. Iya. Yeah. Yeah. Ini penyetelan tonggak atau tiang hari ini juga. Yo, ada dua. Siapa yang telepon? Ya yang bebek telepon. Hahaha. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. ya, ini bagian pengukuran. Bagian berapa ya bro? Nah, nah, nah. sebutkan bro, berapa game berapa ukurannya bro? Ayo, slowly aja bro Nah ini pengukuran panjangnya panjang 4 uh, 4 c lah, 4 4 ya bahasa kitanya ya, bahasa Padangnya ya Orang Minang nih, senggol dong <laughs> Khususnya di Karasarizal aja, dalam bebas kilometer 20 Semangat kerja cari cuan demi engkau dan sebuah hati. Ya Alhamdulillah kita mendapatkan hodera hari ini juga. Bagi teman-teman silahkan saja merapat di kursori Zal Ajo. Jalan bebas kilometer 20. Dalam proses pembuatan bak besi, bak kargo, bak mini L300. Maupun dalam proses pemasangan hidrolik. Silahkan saja merapat di sini. Yeah. Oke. Okay. Ini tahap awal dari proses pembuatan bak dam truk. Bagian tulang atau lantai sudah selesai. Next, ini bagian dinding sebelah Kanan, oke, pengulasan. lakukan pengukuran kembali. Tapi tolong, Bro. Yo, sibuk, Ajar terus kita mengukur. Berapa panjangnya? Next kita lihat sekarang. Berapa, Bro? 4 10 ya. 10. Oke, okay, dengan panjang 4, 10. Bagian dari ujung sana sampai nah, ujung nah, sini. Kita, 10. Belakang. Next, tonggak. kita ukur juga. Lampro pros pembuatan badam truk hari ini juga ya. Ayo, laki enggak Di bawah hasil ah, Oke okay, next terus pengukuran Wui uh. Hari ini ini juga eh. Next. <tipun> Oke okay, next Ini bagian Proses pemasangan bagian tulang atas Yang ini ya bro ya Ya, <laughs> Benar, ya. Oleh tim atau mekanik Dari Basra Rizal Aja Umar Bakri Setelah dilakukan pengelasan Bagian uding Dan nantinya Kita akan lakukan pendirian di sebelah kanan. Next nanti kita juga akan melakukan proses pembuatan yang sebelah kiri. Lakukan pengelasan bagian dari tiap titik dari titik ke titik. next saksikan dalam video selanjutnya. Pendirian ba dam truk di Polres Salatiga jalan bebas kilometer 20 dalam proses pendirian bagian sebelah kanan. 1 2 3 4 dan selesai juga akhirnya. Tapi bohong. Oh, Oke. Okay. Ini proses bagian dinding sebelah kanan ya. Alhamdulillah udah selesai hari ini juga. Next seperti ini. Kita lakukan pengelasan nantinya atau tag bagian dari setiap sudut, sudut, sudut sana. Oke. Okay. Buat santai, Jangan pusing. Iya. Yeah. Oke, okay, next. Dinding pertama udah selesai. Bahkan sebelah kanan Nih Next Nanti kita akan juga melakukan proses pembuatan bagian di links sebelah kiri Ya, itu aja Ishal. Owner dari Kasari Sal di Ditengok-tengoknya Wir permisah Kenapa wir ditengok-tengoknya <laughs> Oke okay. Yeah. Oh. Oke, okay, bagi yang berminat dalam proses pembuatan Mbak dump truk, bak kargo, bak minil 300, so, silahkan saja kontak person ke nomor 8746554, kalmia Oke, berbicara aja oke, Berbicara jangan nyemong. oke, aduh Next dinding bagian sebelah kanan udah finish, kita lakukan pengelasan dan nanti yang kita akan juga melakukan proses pembuatan bagian dinding sebelah kiri. step by step dari proses pengerjaan dalam proses pembuatan bak dam truk khususnya di Karawaci aja Ajo jalan bebas kilometer 20. Bagi rekan-rekan atau teman-teman yang berada di luar sana, yuk bantu di subscribe channel ini, like dan comment. nih bagian dinding sebelah kiri kita lakukan proses pengangkatan ini juga ya Bulan puasa, bulan penuh keberkahan bagi yang berpuasa. <tuk> <tuk> <tuk> Oke, next. Satu, bagian dinding sebelah kanan Dan next ini bagian kirinya juga Silahkan oke okay. silakan untuk di subscribe channel ini ya ucapkan okay, Oke Happy <laughs> <toloh> <toloh> <toloh> bulan puasa, bulan yang penuh dengan keberkahan. Next, alhamdulillah mendapat orderan kembali, khususnya di jalan bebas kilometer 20. Oke, ini persiapan bagian dinding sebelah kiri akan kita lakukan proses pembuatannya juga seperti dinding bagian sebelah kanan udah ready kita lakukan proses pembuatan badam truk next kali ini kita melakukan proses pembuatan dinding sebagian sebelah kiri dan kita melakukan pengelasan dan itu bagian tulangnya ya dan ini tulang yang nanti yang kita akan melakukan proses pembuatan badam truk udah standby di sini teman-teman oke okay nyemongan oke oke next proses pengelasan wuuu Dari hasil dari proses pembuatan, badam truk, khususnya bagian dinding sebelah kanan dan kiri, telah selesai. Dan kita akan melakukan proses pengelasan bagian dari tiap titik untuk melakukan proses pemasangan bagian apa ini, bro. Bro, dinding bagian apa, bro? Dinding pet atau dinding, depan. Ah, dinding, pet bagi... atau dinding bagian depan oleh Umar Bakri? Ya, gemong. <laughs> Oke okay, next Nanti kita tutup Bagian dinding bagian depan Atau dinding bagian pet Oleh Marbakri. Khususnya di karakter Ajo aja Jalan bebas kilometer 20 Ini bagian seperempat Dari Proses pembuatan bak dam truk Hampir finish Perempat, Ini bagian dinding sebelah kanan Dan bagian dinding sebelah kiri Lantainya masih kosong, nanti kita melakukan proses pengelasan. Sudah setelah barangnya, setelah itu next ini pengelasan. Nah, yang nanti kita akan melakukan proses pengangkatan, dinding bagian depan atau pet. Oke? Okay. Proses pembersihan dan dilakukan pengukuran. Bagi yang berminat, so silakan saja datang di Karso Rizal Ajo, jalan bebas kilometer 20 dalam proses pembuatan bak dam truk, bak bersih, bak kargo dan lain-lain. Oke. Okay. next Next. Lo kok Ya. seperti ini contohnya. Teman-teman terekam -teman, dalam proses pembuatan Mbak Damrock nanti seperti ini. Dan ini bahan mentahnya dan ini merupakan yang sudah selesai atau finishing. Seperti ini. Dinding pet. Oke. Okay. Thank yeah. you. Dan ini merupakan hasil dari proses pemasangan pad atau dinding bagian depan khususnya di Karosori Rizal Ajo Jalan Bebas kilometer 20 dan see you next time. Terima kasih dan jangan lupa di subscribe, like, and comment-nya.